Kalau mau yang terbaru di n 23 3 masih banyak banget warna nah, harganya mau sebutin DP dan angsurannya segalanya? Boleh sekalian kalian okay. -kan teman-teman okay, jadi untuk teman untuk R3 GX ini kita DP mulai dari 10 juta DP mulai 10 juta angsurannya? Angsurannya mulai dari 3,3 juta tiga 3,3 jutaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa channel yang menginspirasi anda semua untuk berburu mobil impiannya dimana lagi kalau bukan di Drosa Auto pada kesempatan kali ini saya lagi berkunjung atau main ke salah satu dealer mobil baru terbesar daerah Jakarta Timur yaitu di Suzuki Pulau Gadung nah saya akan bertanya langsung kepada salah satu marketingnya nah, untuk itu teman-teman terus tonton videonya karena infonya di susuki pulau gadung itu banyak promo yang menarik bahkan DP, dp nya juga bisa sangat minim untuk itu terus tonton videonya jangan kemana-mana karena sekarang saya akan uh, berkenalan dengan salah satu marketingnya yuk ikutin selamat malam malam iya, iya ah, dengan okay. bang ini? Rijal. bang Rijal oke okay. Bisa diperkenalkan dulu mungkin, Pak Rijal. Saya Rijal, satu Pulau Gadung. Uh, alamat uh, showroom kita ada di Jalan Raya Bekasi, KM19. Rawatara T, Pulau Gadung. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik dengan mobil yang ada di sini, bisa hubungin saya atau tonton terus channelnya. Like, subscribe, dan komen di dalamnya. Oke, siap teman-teman. Itu tadi salah satu marketing terbaik nih infonya nih yang di nih. Suzuki Pulau Gadung bersama. Hmm. Bang Rijal diinpoin Bang Rijal nomor telepon sekalian mungkin. Oh iya lupa Oh iya makanya okay, untuk yang mau hubungin saya bisa telepon di nomor 0812 8806 3714 Oke okay, itu dia teman-teman nomor teleponnya Bang Rijal nanti akan ditampilkan di video begitu tonton terus Nah kita sekarang udah nggak sabar nih ya. Bang Rijal okay, jadi untuk R3 ini kita ada beberapa tipe Om Oke okay, siap jadi kita terendahnya itu ada tipe GA terendah tipe GA iya tipe ga nya itu kita Range harganya itu di dua dua tujuh tiga Lanjut untuk yang manualnya, kita manual. di dua Oke, okay. dan untuk yang GL itu, kita ada di dua enam Oke, untuk manual metiknya, uh, itu metiknya, oh ya. Siap, terus kita ada di R 3 hybrid yang R3 di belakang saya ini. Oke, okay. oh itu, berarti hybrid. Paling tertinggi. Ada dua tipe, GX dengan SS. Oke. Okay. Untuk yang GX itu kita harganya dari yang metiknya dua delapan tiga Untuk yang manual dua tujuh Oke. Okay. Nah teman-teman nanti kalau bingung nanti kita juga akan tulis iya. bang Rizal di kolom nah. atau di video untuk tipe-tipe dan harganya nah. karena banyak banyak sangat Banyak ya. tipenya bang. Ah, terutama. Nah ini. Stoknya yang 2023 ya Pak. 2023 Michael? yang tadi saya sebutkan. Oke, okay, siap. Tapi kalau untuk 2022, 22. apakah ada stok? Untuk NK 2022 nih untuk teman-teman sahabat-sahabat yang mencari NK 2022, kita stoknya sangat terbatas banget, Bang. Om Oke, okay, siap. Hmm. Berarti stoknya sangat terbatas, warna juga pasti terbatas. Warna terbatas. Jadi nggak okay. bisa pilih-pilih warna. Kalau masih pingin yang 2022, yuk. Stok terbatas. Kalau mau yang terbaru di NK 2023 masih banyak banget warna. Nah, Harganya mau sebutin DP dan angsurannya sekalian. Boleh sekalian dikinfokan ke teman-teman. jadi untuk teman untuk R3 GX ini kita DP mulai dari 10 juta. DP mulai 10 juta, angsurannya? Angsurannya mulai dari 3,3 juta. 3,3 jutaan. Ya. Oke ya. Siap. ada lagi Bang Rizal, harga ya. apa DP dan yang lainnya untuk tipe yang lain mungkin. Oke, jadi kita ada XL7. Oke, okay. XL7. XL7. Yang mana unitnya tuh? Ada di belakang saya. Oke, okay, sebelah Oke, okay, teman-teman kita geser ke sebelah sini ke tipe XL7. Nah, kalau ini jenisnya apa nih? MPP atau SUP? SUP. Oh, ini SUP, teman-teman. Nah, bagi teman yang belum paham, XL7 adalah jenisnya SUP. Bisa dijelasin dulu Bang Rizal tipenya apa aja sama harganya silakan. Oke, okay, jadi untuk XL7 ini kita ada tiga tipe. Ada tiga tipe. Yang pertama? Ya, kita ada tipe terendah itu di Zeta. Zeta. Iya. Tipe terendah Zeta itu harganya di Rp254.800 untuk yang manual. Oke. Okay. Untuk yang Matic-nya 265, 800. 265800 Oke, okay, tipe Zeta. Terus? Ya, tipe tertengahnya itu ada di Beta. Zeta Beta, terus? Zeta Beta. Untuk harganya itu di manualnya di 271 271600 Oke, okay, Metiknya. Untuk di Matic-nya 282600 282600 nah, Satu lagi berarti? Satu tipe. lagi tipe tertingginya di Alpha, di belakang ini. Ini tipe tertingginya di Alpha. Oh, ini kebetulan tipe tertingginya tipe Alpha. Jadi yeah. Zeta, Beta, Alpha. alpha. Oke, okay, untuk harganya. Harganya di NEK 2023 itu untuk yang manual 281.700. Oke, okay, untuk maticnya Untuk matiknya di 292.700. Oke. Okay, nah, itu teman-teman. Nah, untuk ini sendiri XL7, promonya apa aja? Diskonnya berapa? Diskonnya? Ah. Untuk diskon ini NEK 2023 itu ada di 18 juta diskonnya 18 juta, meskipun mobilnya nih 2023, 2023 tuh jadi sudah ada diskon tuh, luar biasa biasanya setahu saya nih, kalau mobil baru apalagi ini baru bulan Februari ya, ya itu biasanya jarang, kalaupun ada paling 2 juta, 3 juta tuh apakah bisa nambah mungkin diskonnya? Nambah. Nambah. Kalau untuk nambah Om ya, jangan ditanya Om itu bisa Om. <laughs> Sia, jangan ditanya kalau masalah biasa. itu. Luar biasa di Bang Rijal. Ditangin Ditang malah lebih hasil gila Jadi, lagi mau nama berapa poros ini Om? No siap. <laughs> Oke okay, Bang Rijal. Ya, om. Ini untuk uh, DP sepuluh juta tadi itu untuk tipe apa, Bang Rizal? Jadi 10 juta itu tipe tertingginya 10 juta, Om. Oke, Oleh untuk tipe apa? Tipe Alfa. Iya. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 3,3-an untuk 8 tipe... tahun. Oke, untuk tipe Beta. Tipe Beta itu DP-nya 9 juta, Om. DP-nya 9 juta, hmm. angsurannya? Angsurannya di 3,2-an. 3,2-an. Yang terakhir? Terakhir cuma 8 juta aja yang di Zeta. Angsurannya? angsurnya di tiga koma an. oh angsurnya di tiga jutaan teman-teman jadi pokoknya teman-teman nggak -teman, usah ragu lagi DP nya tuh masih bisa minim kalau dikurang-kurang lagi bisa nggak dikurang-kurangin ah. bisa banget nanti tinggal calling-calling aja tuh oh, jadi masih bisa di calling-calling 5 juta kalau 5 juta bisa nggak kira-kira khususnya buat penonton YouTube ini nih, The Rosa auto nih 5 juta 5 juta Bicara aja. Oh, set. Pokoknya udah teman-teman ya. Jadi DP-nya udah perbocoran tuh. Pokoknya bisa semini mungkin. Yang jelas teman-teman punya niat baik, niat memang beli mobil. Tinggal telepon ke Bang Rija Kita bisa geser Bang Rijal, ke tipe lain mungkin. Bisa, ayo. Oke, okay. okay, Bang Rizal Ini ada mobil apa nih? Suzuki pick up nih. Ada berapa tipe mungkin Bang Rizal Bisa dijelasin ya, dulu Untuk kan? Pickup ini kita ada empat. Oh, ada empat. Ada empat. Okay. Jadi kita ada FD. FD? AC dan non AC, mm -hmm. ada WD, AC dan non AC. Jadi FD itu buka tutup satu, mm -hmm. yang uh, WD itu buka tutup tiga belakangnya. Oke, okay. harganya beri ya beri info. Harganya itu kita untuk yang tipe terendah itu harganya satu enam Oke, untuk tipe tertingginya? Untuk tertingginya itu yang non AC dulu ya, mm -hmm. itu harganya di satu enam empat enam Oke, terus untuk yang tipe AC nya untuk FD-nya satu tujuh satu enam Untuk WDAC nya itu satu tujuh Oke. Nah, untuk promo DP minim apakah ada, bang Rijal? DP minim tentu pasti ada. Berapa, bang Rijal? DP 10 juta aja. DP 10 juta aja. 10 Angsuran? Juta. Angsuran 3,5. koma Kalau DP-nya kurang, apakah masih bisa? Mau kurang berapa nih, bang? Om? Lima juta. 5 juta, om. Oke. Okay. Lima juta, dong, om. Lima juta angkut, om. Oh, angkut teman-teman. Khusus untuk pick up. DP bisa di 5 juta, angsurannya di? 35 35 Oke, okay, kita geser lagi Bang Rizal. Tipe om. apa ini? Ini kita ada Ignis. Oke, okay, tipe Ignis. Oke, okay, ini Bang Rizal ini ada ya. tipe apa nih? Ini Ignis. Ignis 2023? 2023. Untuk harganya berapa Bang Rizal? Untuk harganya itu yang di manual itu di Rp210.500. Oke, okay, untuk metiknya? Untuk metiknya itu di Rp220.500. Rp220.500? Iya ada promo DP minim kita DP minimnya mulai dari 15 juta mulai dari 15 juta angsurannya angsurannya mulai dari 4 jutaan aja Nah untuk IG teman-teman DP bisa mulai dari 15 juta angsuran di 4 juta sekian yeah. ya kan Oke okay, sekarang kita geser ke yang sebelah nah ini untuk tipenya ini apa nih Bang Rizal ada berapa tipe mungkin untuk resto cuma satu tipe Oke okay, ada adanya... satu transisi doang Oh adanya matematik Oke okay, untuk harganya harganya di empat 400 Oke, tapi itu tahun berapa tuh? Itu Annika 2022. Oh, 2022, 2022 ya. Nah, untuk yang 2023-nya itu akan dilanjutkan dengan Fit Grand Vitara. Oh, jadi teman-teman untuk Suzuki Ertiga ini 2023 akan ganti dengan unit Suzuki Pitara ya. ya. Jadi untuk harga yang disebutkan adalah harga 2, 2022. 2022 dan stoknya juga pasti terbatas kan? Iya, benar banget sudah terbatas Siap, banget. oke. Ada promo lagi mungkin untuk ini diskonnya, Bang? Hmm? 56 juta. Diskonnya 56 juta teman-teman tuh. Angsurannya angsurannya itu cuma 6 jutaan aja. Angsurannya cuma 6 jutaan aja. DP-nya? DP? DP? Hmm? DP mulai dari 15 juta. DP mulai dari 15 juta tuh teman-teman. Kalau di luaran nih, khusus-khusus oh. buat penontonnya hmm. Derosa Sauto nih. Kalau mereka dapat di bawah 15 juta, Bang Rijal bisa kasih lagi nggak Abang mau minta berapa? Luar, 1 aduh, juta, luar biasa. 2 juta, 5 juta, luar. angkut bang Angkut bisa teman, -teman. Tuh, ya. dp nya 5 juta atau kurang 5 juta lagi bisa diangkut ya Yang penting telepon bang Rijal aja Telepon aja. Siap Oke bang Rijal selanjutnya ada tipe Suzuki Espresso ya Bener Nah itu ada berapa tipe bang Rijal bisa diinfokan mungkin dan harganya Jadi kita untuk Espresso itu ada yang terbaru Terkurang terbaru di NK 2023 itu berbeda sama 2022 Perbedaannya Spionnya udah elektrik Oh spionnya sudah lipat Sudah lipat Oke okay, apalagi Sudah ada engine auto stop di espresso Oh sudah ada engine auto stop Atau auto -stop. Stop. seperti R3 hybrid Oke okay, sama seperti R 3 hybrid yeah. Oke okay, untuk harganya bisa diimpokan Pokan mengerjakan Jadi Pino untuk espresso di tahun 2023 itu Untuk yang manual di 159 Satu 59 Metiknya Di metiknya satu Oke okay, ada promo mungkin DP nya atau diskonnya oke. Untuk DP itu mulai dari 10 jutaan. DP mulai dari 10 jutaan, teman-teman ya. bisa kurang lagi nggak, Bang Rijal? Seperti biasa, Bang. Oke, Abang mau berapa nih? Siap yang jelas, pasti kalau di luar ada yang lebih bagus, Bang Rizal bisa kasih lagi lebih bagus ya, ya. lebih murah lagi. Untuk angsurannya, iya, sorry. Oke, untuk angsuran kita mulai dari dua Untuk angsuran mulai dari dua dengan DP 10 jutaan. Hmm. Oke. Okay. Tenornya berapa lama bang Rizal? Tenor kita 1 sampai delapan tahun. Satu sampai delapan tahun bisa. Tinggal menyesuaikan dengan teman-teman di ya, rumah aja ya. Sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Oke teman-teman, nah itu dia review kali ini di showroom Suzuki Pulau Gadung dengan bang Rizal marketingnya. Seperti biasa teman-teman, kalau butuh info mobil baru khusus Suzuki bisa kontak di bang Rizal. Tinggal dibicarain DP-nya. Ya angsurannya, datanya dan sebagainya pokoknya tinggal duduk manis di rumah juga bisa kita ke sana ya. Bisa ke sana. Yang jelas tidak ada lagi apa namanya masalah untuk pembelian unitnya karena di tempat Bang Rijal bisa ngasih promo-promo yang lebih gila lagi Om, ya. satu lagi, Om. Apa itu Bang Rijal? Jadi untuk penonton Derosa yang mobilnya ah, ini pengen ganti nih, hmm? sudah bosannya sama yang lama, Genting baru. Kita ada promo tukar tambah ada promo tukar tambah siap ya jadi mobil lamanya kita ke kehargai dengan mobil baru hmm. kita ada auto value di sini Oke okay. jadi mobil sudah dihargai udah di sekian mobilnya masih bisa dipinjam sampai kirim unit Oh ah. jadi pulang ke sini enggak naik ojek atau enggak naik siap. ya jadi jadi teman-teman yang ingin beli mobil dengan cara tukar tambah sebelum mobil barunya turun hmm. itu masih bisa dipakai mobil, mobil lamanya. mobil lamanya bisa dipinjemin nah bisa dipakai atau dipinjemin dan pastinya harganya juga terbaik pastinya harganya, ya. Harga terbaik, ya oke siap ada lagi berjalan berlipokan oke uh, jadi untuk penonton semuanya pengen angsuran yang lebih murah saya siap jauh lebih murah dari yang teman teman dapat oke siap jadi pokoknya teman teman Teman-teman dapat hitungan berapapun, dapat diskon berapapun, silahkan compare dengan Bang Rizal yeah. di Suzuki Pulau Gadung. Pastikan teman-teman beli di sini di Suzuki Pulau Gadung karena jaminan harga terbaik. Oke, okay? sekian dari kami, Tim Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saksikan terus dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.